Up. ah, siapa bun? manis juga bun. mau leks barang aja bun kita? enggak, benda Saya sendiri dulu, di sini aja dulu bun, nggak apa. nanti, nanti kita leks di di bunda juga. oh bunda lagi make up manis, siapa sih yang nggak sabar nih? cantik kali nih bunda nih. yang menungguin bunda korla hari ini langsung ya standby dari <laughs> Ya ini jangan. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah. Sudah manis atau manis semuanya. Hai manis, benar mau brownies. Siapa manis itu? Ya? Manis itu panggilan untuk uh, penonton brownies. Hai manis, buat semua para anak-anak brownies, anak-anak bunda, anak-anak bunda, tonton tonton acara brownies hari ini ya. Banjirkan ya. Banjirkan. ya. Ramaikan. Ya. Yeah. Yeah. Iya dong Bunda kan bikin apa sih di Bramis? ya. Ah, enggak, enggak, enggak, enggak, enggak. Oh. lah, <laughs> emangnya kan baru pokoknya ngomong-ngomong masalah lampau. ya jalanan Bunda kena Ruben sama Olga sama sama Iman gitu hmm. nah, itu yang dinanti-nanti gitu. <laughs> kan. Kita akan mengepas masalah-masalah dulu. Temu kangen ya, Bu. Ya. Kan nah, udah sekian tahun nggak ketemu oh, ya. sama ruben. Temu -teman. Temu -teman. pokoknya anak-anak bunda di juga tunjukkan sama kalian semua ya kalau Bunda masih bisa melimbangkan saya. ayo cinta di kok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 Si. Apa itu enak banget hasilnya? Enak, aku hari ini dulu. Lu nanti, dulu, nanti dulu. Nanti dulu, nanti dulu ya. Nanti, nanti, nanti, dulu, nanti, dulu nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, nanti, Gak, yang orang yang orang penting nggak busuk hati, nggak usah banyak tahu kalau nggak tahu. Tanya Jangan suka merasa hebat, suka merasa jagoan Ingat, Tuhan paling tinggi, ya? Sekejap nanti akan jatuh-jatuh Banyak yang sayang sama Bunda Senusantara Buat, buat, buat semua anak-anak Bunda Senusantara yang di TikTok, yang ngebelain Bunda udah enggak usah diperpanjang Terima kasih <Tis> udah juga nggak rakus masuk TV, makanlah tipis sama kau makan juga <tis> udah ada bunda coro udah packing itu udah bagus hele. Apa? Ya bunda coro sendiri juga udah udah udah <tuk> <Bukain. tuk> <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> pakai liner enggak Bunda? Pakai liner. Pakai liner. Pakai yang bagus, pakai liner bagus. Kayaknya tapi, kalau pakai tapi bulu mata eh, aman sih. Aman Jika ya. Belum Aman ya. Pokok, tapi enggak tapi enggak. Tapi enggak usah pakai sendok ya. Iya. Tak tak ini, tak ini, tak ini kayaknya ini kalau ini enggak masalah karena iya. ini kan cuma bengkak di klop misalnya. Ini boleh cuman pakai nanti kalau eh, oke. Okay. Tapi jangan pakai ice Karena di sini enggak ada jahit. Di sini enggak ada jahitan ya. Ya cuma di atas. Iya, aku cuma pakai di situ uh, aja Jadi yang di itu pakai cuma tapi udah bisa nggak nanti bersihin uh, lemnya jangan-jangan nah, ya. yang ini ya jangan yang susah-susah gitu yeah. nah air langsung hilang ya pakai remover apa itu, itu, keren, ya. itu apa sih buat ya. membersih makeup. makeup tapi kalau mata lagi. Pertamaannya di gini kan aja. Cuma kan. gini aja cuma gini juga pakai remover. Eh. Uh... Ayo udah dia Ayu pakai ini ya. boleh. Ah. Memang, Lata -lata -lata -lata. Belinya Di mana itu remover itu? Ini nanti minta sama di skin punya oh, Ya nah, ah, iya. <laughs> lah seperti Tapi enggak susah Bisa, kan ngilanginnya. Pakai kapas terus di gitu. Nah, matanya kenapa ya? Pertamaannya, pertamaannya dileletak bawah. Dileletak bawah dulu. Foto lu yang begini. Nah. <sus> kau oh. pak, oh. Kalau gaya aku deh, aku banyak ini aku muka muda pengasih gitu. Aduh, lucu sih. Tangan kau jangan bergerak dulu. Iya Tahu loh semang. Ibu Angelina. Angelina, hai kok nggak kemari kamu? Cantik. Ini seksi banget Pihak, web, ya, no komen. Terus, panggil panggil Itu apa pengelaku gitu Panggil dong Ya, siapimu oh, Iya, yuk, dadah eh, Kok malu-malu gitu Dia pake hijab Oh iya, <tik> Salam, ya, ini. <kalami>, ya. <tik> ya, gitu. Iya, iya, iya itu dari tadi. Kau pun lucu dia enggak pakai hijab kok telepon pakai telepon makanya dia malu-malu. Itu banyak lelaki sih. Iya. Ya. Kau pun sarap kadang-kadang ya, dia kan dap, dia, dia kan, kan oh, pakai ya. hijab. Oh, iya. ya, dia tapi dia... bilang dong ini lu pakai hijab dulu <laughs> gitu. Makanya dia ya, jadi takut. Dia kok dia bukan aku. Oh, Gila. Aku telepon langsung video <laughs> Si Siarin masih lagi di Korea. Ja, makanya gitu. dia malu-malu nggak -malu mau lihat tadi. Iya. Emang kadang-kadang ya. apa Saya nih ulil segini sama kayak di depan Korea ya. Kayak Oh iya. Oh, ya. mulai ya. Salah satu kan Mau masih insert. Guna ini yang situ. ya Allah, anak gue. eh ayo anak gue. Ayo, ayo, ayo, ayo, anak gue. Ya Allah, pulang sekolah ya, ya sekolah ya Kenapa ga makan nasi goreng tadi udah mama masak kan? Iya, mama lagian masaknya kayak gitu, dicampur sama pete. Udah, Syukuro kasih makan Ya udah, masak sekarang lagi Paling kecil, kak? Paling kecil, paling kak Jangan ngomong Ayo. Iya, tadi mana? Ayo, bapaknya yang masak omegarok Iya, nih anak gue, Ayo Tinting yang cantik Yang ga punya masalah, jangan suka berantem ya anak Kalau di sekolah kalau diganggu di diam aja ya, Nak. <tik> bontot? bontot, anak bontotnya anak banyak bontot udah, udah Aku aja ga jelas. Apa sih Marah-marah. Marah-marah. Mara -mara. Oh ya, ya. Halo Bunda. <tali> bunda itu... you know. well, Pokoknya ini buat anak-anak muda -anak Nusantara ya, buat anak-anak gue semuanya yang ada di seluruh dunia. Bunda tepatkan janji bunda, bunda akan datang ke acara Bronis. Ini janji Bunda kan, <SILENCIO> ya kan? Bunda Bunda hari ini janji Bunda, Bunda Bunda Bunda ini gue, oh. ini rambut gue, jualan cantinya. Ini sama dua-duanya, sama-sama gigi ini dari ini. <SILENCIO> dia kan. semua. Kau mau ini yang dananya gue bandit yang Buka dong kalau itu maskernya Jangan, Jangan? Lanteng, lho, dia lo Coba bukanya Oh, oh laki, iya, laki bener. Laki bener. Laki bener. Laki bener cakep <laughs> Anak juga <jiwa. coughs> <coughs> gue. Ya, pokoknya hari ini Bunda Bunda Bunda, buktikan, bunda datang ke brownies. Dari menit. menit Beres-beres. Ini lemakatikan ya. ya, lagi. ya, bu, ntar, balik, nah, ya kita, kita live di TV aja, Nanteng, semua Ya udah ya, nonton Bunda nana anak Bunda se-Nusantara se-Indonesia sedunia tolong. 2130. Eh baju pakai Aku mau Bye semua anak Bunda. Bunda belakang ya. <tid> uh. jangan lupa ya. Hari Rabu kapan nih? Nanti lagi dulu. Ah, iya. Korek itu. Bunda mana kok? udah lagi ada di ruang make up karena hari ini mau brownies dia Nimpung ngapain disini tuh? Aku, mau ngasih kasih kulit aku, aku bener-bener nih sekarang Bener-bener nih, kulit jemputan aku, tolong ya, di ya Jadi pro-popo? Dengan aja deh, pro-popo yang ada di luar sini Gak gamar ya? bentar lagi live, tungguin bunda Udah. bunda, anak bunda udah siap anak bunda siap nonton nih bun Uh, Berbi, berapa menit lagi ini kita mau on air bareng bunda di brownies ya manis. Bunda <tuh> Nah, Pak, coba sini? Bisa. Gua, tapi gue segini aja nggak mau tinggi-tinggi. Oh. suka aku. Nah, ini pun agak belum naik ke backstage. Ya, Bunda kita persiapan, Bu. Bunda. Jordan ini gimana nih? Iya, iya, iya, betul. Ya. Iya, Bu Bun. Yuk, lanjut di backstage aja, yuk. Bunda mau diub manis. Siap bayar, di-booking. Gimana Bun rasanya Bun? Ya, Gimana rasanya ya, mau live ya, aja Bunda uh, udah melaksanakan janji Bunda Iya, untuk pulang ke Indonesia. Dan ada, ada, tampil di sini juga pulang ya, Take money. Pakai kali pakai aja enggak apa-apa. Pakai aja Bun nggak apa-apa Bun. Lebih bandin. Iya. Cantik anak Bunda ya Bun. Yang bentuk ini. Bunda kayaknya Yeah. <laughs>